Halo, kembali lagi di YouTube channel Rawat Indonesia. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan pengumuman mengenai Nusantara Sehat, di mana pengumuman ini yaitu pengumuman seleksi tahap 1 Nusantara Sehat Tim Best periode 1 Tahun 2022. Nah, ini diumumkan pada tanggal 17 November tahun 2021. Nah, isi suratnya yaitu yang terhormat para peserta seleksi tahap 1 di tempat. Ya Ini langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Nah, teman-teman boleh lihat isi suratnya, ada enam halaman. Nah, isinya yaitu sehubungan dengan seleksi tahap 1 Nusantara Sehat Tim Best periode 1 tahun 2002 yang dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 16 November 2001 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas antusiasme dan animo saudara untuk mengikuti seleksi program Nusantara Sehat. Yang kedua, peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap 1 atau administrasi dan dipanggil untuk mengikuti seleksi tahap 2 harus mengikuti serangkaian proses sebagai berikut. 1. Psikotest, lalu Leadership Group discussion dan wawancara secara daring. Tata tertib pelaksanaan terlampir. Yang ketiga, untuk mengetahui kelulusan seleksi tahap 1, saudara-saudari dapat login menggunakan akun masing-masing pada website sehat.kemkes.go.id Yang keempat, pemanggilan peserta seleksi tahap 2 berdasarkan ranking dan ketersediaan informasi. Lalu yang kelima, seleksi tahap 2 dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 20-27 November 2021 Peserta diharapkan dapat konfirmasi kehadiran dengan memilih jadwal seleksi serta, mencetak kartu peserta seleksi tahap 2, paling lambat tanggal 20 November tahun 2021. Apabila peserta tidak konfirmasi kehadiran sesuai jadwal yang ditentukan, akan diganti dengan peserta cadangan seleksi tahap 2. Kami mengucapkan selamat bagi saudara-saudari yang berhasil mengikuti seleksi Nusantara Sehat tahap 1 dan semoga sukses mengikuti seleksi tahap 2 bagi yang belum berhasil kami persilahkan untuk mengikuti seleksi Nusantara Sehat pada kesempatan berikutnya demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Dr. Dr. Irmansa spesialis kedokteran jiwa konsultan Oke kita lihat pengumuman berikutnya Nah, ini mengenai aturan dan proses pelaksanaan di tahap 2, ya, pengumumannya. Pelaksanaan tes psikologi dan wawancara seleksi tahap 2, Nusantara Sehat tahun 2001, untuk Nusantara Sehat Reguler periode 1 tahun 2002. Dengan ini kami sampaikan bahwa serangkaian pelaksanaan terdiri dari tiga tahap. Yang pertama, tahap 1, sosialisasi teknis pelaksanaan. Tahap 2, tes online. Tahap ketiga, diskusi dan wawancara. Nah, di tahap satu teman-teman boleh lihat di sini, yaitu sosialisasi teknis pelaksanaan diselenggarakan 2 batch dengan jadwal sebagai berikut. Nah, kalau di batch 1 itu, dimulai pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2001, yaitu besok hari, mulai pukul 8.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat jumlah peserta 450 orang itu maksimal nah untuk link WhatsApp ada di sini ya teman-teman boleh lihat lalu untuk undangan Zoom Meeting teman-teman boleh lihat juga di sini nah lalu untuk batch 2 itu di hari Sabtu juga tanggal 20 Agustus tahun 2001 di jam 13.30 sampai 16.30. Hanya mem, hanya dibedakan jamnya, teman-teman, ya. Teman-teman boleh lihat di sini. Nah, untuk link WhatsApp-nya juga sama link Zoom-nya, teman-teman boleh lihat di sini. Lalu selanjutnya, di batch 3 itu dimulai di hari Minggu tanggal 21 Agustus 2001 pada pukul 8.30 sampai 11.30. Jumlah peserta sebanyak 388 orang. Oke, okay. untuk link WhatsApp sama link Zoom meeting teman-teman boleh lihat. Nah, di catatan teman-teman boleh lihat di sini, bagi peserta yang telah mengisi konfirmasi kehadiran, harap bergabung dalam grup WA sesuai dengan batch dan kelompoknya. Informasi detail pelaksanaan disampaikan melalui grup WA. Lalu yang kedua, Tahap 2 yaitu tes online. Sesi pertama yaitu dimulai hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 7.30 sampai 15.30 jumlah peserta sebanyak 675 peserta. Nah, untuk jumlah kelompok di sini dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok 1, 2, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 dibagi masing-masing sebanyak 225 peserta. Lalu di sesi 2 pada hari Senin tanggal 22 November 2021 pada pukul 7.30 sampai 15.30 sebanyak 630 peserta dibagi menjadi tiga tiga kelompok yaitu kelompok 4 sebanyak 205, kelompok 5 sebanyak 205 orang dan kelompok 6 sebanyak 163 orang. Lalu yang ketiga yaitu tahap 3 diskusi dan wawancara ya. Teman-teman boleh lihat di sini ada empat sesi ya di hari Selasa hari Rabu hari Kamis dan hari Jumat ya teman-teman boleh lihat kalau di sesi satu hari Selasa tanggal 23 November mulai 7.30 sampai dengan 17.00 begitu juga dengan hari Rabu tanggal 24 November waktunya sama di hari Kamis, tanggal 25 November juga waktunya sama. Dan di hari Jumat, tanggal 26 November juga waktunya sama. Ya, Lalu di pengumuman berikutnya, di sini dilihat, sebagai panduan awal, kami berikan panduan pelaksanaan tes online secara tertulis dan dipelajari terlebih dahulu. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada saat penjelasan teknis pelaksanaan. Panduan pelaksanaan asesmen daring online, penduan teknis dasar yaitu aplikasi atau software. Nah, di sini dijelaskan nanti penggunaan aplikasi Zoom meeting ya. Lalu bagaimana caranya, lalu penggunaan web, web browser, lalu menggunakan web untuk aplikasi tes online yaitu tes online Quantum HRM internasional. Nah, di sini dijelaskan. Lalu yang kedua yaitu standar perangkat tes online juga di sini dijelaskan ya. Lalu yang ketiga, penyiapan sarana dan prasarana secara umum. Juga dijelaskan di sini. Oke, untuk berikutnya adalah panduan penanganan kendala. Juga dijelaskan di sini, teman-teman. Kalau teman-teman mengalami kendala, di sini dijelaskan ya, secara terperinci. Lalu untuk penjelasan username dan password juga, di sini dijelaskan. Dan yang berikutnya adalah tentang pelaksanaan, ya. Pelaksanaan dan yang terakhir adalah ketentuan lain yang harus teman-teman pahami, ya. Oke, okay. oke, okay, teman-teman, saya rasa cukup, dan teman-teman bisa mempelajari dan membaca kembali mengenai pengumuman seleksi tahap 1 Nusantara Sehat Tim Best pada periode tahun 2001. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, dan jangan lupa dukung terus YouTube. Perawat Indonesia dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.